Halo guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi yang pastinya kali ini gue mau bikin konten reaction video-video aneh menarik, lucu di sosial media tentunya langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa dong, di like, di comment di subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Dan jangan lupa di-follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi So langsung aja kita meluncur ke videonya Oke okay, langsung aja kita meluncur ke video yang pertama ya guys ya ya guys ya ya guys ya Ini dia video pertama Bentar kita nyalain dulu Info daerah seng bebas seko lato-lato lur. memang ini gue nggak tahu nih bocil-bocil sekarang. Lagi banyak banget mainin ini nih. Itu namanya tak tak tak tak tak di tempat wisata dia main di bioskop dia main anjing bayangin tuh lagi mulai tuh film lagi mulai dia berdiri mainin tuh di stasiun <laughs> di tempat PS ya kalau di tempat PS mah wajar ya tapi tetap ngegangguin main PS ya berisik anjing sumpah di rumah gue juga ini sore ini lagi gak ada aja nih Biasanya dari siang sampai sore sampai malam tuh Gak berhenti berhenti tuk tukang tuk tukang tukang tak tuk-tak, Rame banget, rame Berisik bet, berisik Tapi Zaman gue, gue juga mainin ini Waktu gue kecil Tapi kayaknya gak Gak tahu deh Gue ganggu juga gak dulu ya Tapi kayaknya sama sih Ngeganggu juga Jadi kayaknya hukum karma gitu ya <laughs> Dulu gue berisikin orang Sekarang gue diberisikin Anjing, anjing Iya bener Lu eh Ketimbang main HP tapi yo reti Gon barang cok Apaan tuh gue nggak ngerti tuh Iya nggak apa-apa Lebih baik daripada main HP Tapi yang ngerti Gon barang cok Apaan tuh gon barang Gak apa-apa sih daripada main HP Iya nggak apa-apa Cuma berisik aja kadang Gak tepat waktunya dan tempatnya Ini kayak di sini nih Kayak di bioskop Stasiun Tempat PS Kena Aneh ya seng ngusum nol atau lato, mane wong turu. Nah bener nih Bersih orang lagi tidur kayaknya kayak gitu deh. Kayaknya gue nggak ngerti juga bahasa Jawa. Setidaknya tidak tergant ke HP ya betul. Oke jadi sebagian komentarnya kayaknya tetap kesel sama suara berisiknya tapi tetap. Bagus karena jadinya nggak main HP. Terus ya oke lanjut video yang kedua. Ini kurang ajar sih ini sih. Ntar semangat.